Begini gaya Rituan Kamil saat adu outfit di Citayam Fashion Week. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, mengunggah gaya berpakaiannya saat melewati kawasan SCBD atau Sudirman, Citayam Bojonggede, Depok yang sedang ramai diperbincangkan. Dia memamerkan busana yang ia pakai saat melintasi lokasi Citayam Fashion Week lewat story di Instagram. Mau rapat di Jakarta, disuruh ganti kostum kalau lewat SCBD sekarang, tulis Ritwan Kamil di akun Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Dalam video, Ridwan Kamil mulanya terlihat mengenakan batik abu-abu lengan panjang, celana bahan hitam, sepatu pantofel hitam, dan peci hitam. Di video yang sama, dia lalu mengunggah penampilannya yang berubah, yakni mengenakan setelan jas coklat, kaos putih, dan sepatu putih. Ia juga tampak menggunakan aksesoris berupa kacamata hitam dan topi berwarna krem senada dengan setelan jasnya. Citayam Fashion Week merupakan fenomena yang tengah viral di media sosial dan menjadi sorotan masyarakat umum. Sejumlah pejabat negara juga sudah turut menyoroti. Citayam Fashion Week umumnya diikuti anak muda dari daerah penyangga Jakarta seperti Bojonggede, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Citayam.